ada gambar spesial, bahagia banget ya untuk warga kuno kali ini di storynya Ayah Kejora yang mengunggah kembali tentunya postingan Lesti Lovers Cirebon ada Ayah Kejora sedang kumpul bareng Lesti Lovers, Masya Allah, nyambung silaturahmi Ayah Kejora dengan fansnya Bunda Lesti di Lesti Lovers Cirebon mudah-mudahan semakin kompak Semoga semakin solid untuk Lesti Lovers dimanapun berada Dan semoga selalu setia, mendukung, men-support karya-karya terbaik dari Lesti Kemudian juga selanjutnya, kabar dari Bang Bobby Suarez persahabat hari ini, sedang merayakan ulang tahunnya Jehan Wah, wow, Masya Allah Happy birthday untuk Jehan, semoga menjadi anak yang soleha dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kelakian, amin Itu doa dari Bang Bobi untuk sang anak yang sedang berulang tahun ke satu tahun Mudah-mudahan anak Bang Bobby Suarez selalu sehat dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Kemudian selanjutnya persahabat kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan juga ini luar biasa persahabat. Lesti berada di peringkat pertama di kepopuleran dan pilihan fans superstar di Jux Indonesia berturut-turut. Ini suatu kebanggaan untuk warga Konoha. Berturut-turut, Lesti mempertahankan posisinya jadi peringkat ke satu di kepopuleran dan pilihan fans superstar di Jux Indonesia. Selamat untuk Muda Lesty, congratulations, mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang tulus, mencintai, dan mensupport Leslar Valley. Kemudian juga selanjutnya, bersama selain tentunya berturut-turut menjadi peringkat pertama, ada juga kabar Boy William menyebut Lesty sebagai salah satu selebriti favoritnya. Ini ada di channel youtube nya Bang Boy William persahabat. Terus selanjutnya juga Lesti Kejiora akan rilis Lagu baru di bulan Maret 2023 Comeback, nah persahabat Menggandeng Rizky Bilar sebagai produser ya, Dan Rangga Azob itu sebagai model Video Lesti Kejiora Akan rilis lagu baru di bulan ini siapa nih yang sudah nggak sabar pastinya banyak banget nih yang sudah tidak sabar menantikan menyaksikan dan tentunya melihat serta mendengarkan lagu barunya Bunda lesti keciora siap booming siap trending untuk warga Konoha kemudian juga selanjutnya perlu di sih ada pertanyaan nih untuk chipmer Cie nanti konser Blackpink Cici nonton nggak nih langsung bersama jawaban dari Cipmer di sini mengunggah foto Bunda Lesti dan ada sebuah jawaban nonton konser Lesti Kejurah aja dah katanya tuh Wow makin gak sabar banget untuk menyaksikan konsernya Bunda Lesti persahabat bismillah doakan mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari idola kita selanjutnya juga persahabat disini ini ada potret Momen ketika tentunya para sahabatnya Papa Bi dengan Papa Bilar juga, persahabat ini, ya. tentunya keseruan di malam minggu, keseruan semalam, alhasil banyak coretan di muka nih persahabat ini pas main uno bareng nih, wah... Ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ketawa ngakak bahagia dengan aksi lucunya Papa papabi bersama sahabat sahabatnya. Masya Allah mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga dengan baik dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Selanjutnya disimak juga persebar. Di sini ada sebuah postingan kalimat dari akun Mutia Rangin 892. Kok banyak yang kepanasan ya Bunda Lesti ngeluarin single terbaru Takut kesain atau gimana? Aku doakan nanti sebelum satu hari lagu Bunda Lesti trending biar pada kejang-kejang tuh persahabat Belum apa-apa udah ada netizen yang panas Wow! Hingga komentar banyak sekali diberikan Salah satunya persahabat dari akun Han Riani. Karena Lesti selalu mendapatkan apa yang menjadi keinginannya dan beruntung sekali dia karena lewat suaminya. Dia mendapatkan itu, salah satunya. Makanya orang-orang pada iri sama dia. Semoga mereka selalu bahagia ya, Tuhan. Dan kita selalu bisa mendukung mereka sampai selamanya. Amin. Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram. Ya sih 9850 mengatakan Gua mah berharap dalam hitungan jam Dah trending satu Terus lanjut negara tetangga juga trending kayak yang sudah Biar makin jumpalitan tuh Yang pada suka kepanasan gasket kita siap trending kan semangat Tuh Masya Allah Begitu banyak tentunya Semangat, begitu banyak support Yang luar biasa Mudah-mudahan trending booming untuk single Barunya Bunda Lesti